ma anggreknya Ma Dia. Boleh dong ke sini Ma Dia. Nah, jadi ini tempat untuk refresh visinya para tutor, student. Mereka akan here gitu loh untuk um, speaking. Jadi sambil lihat yang ijo-ijo. Jadi bagus kan. Jadi kita bisa lebih cepat ngerti gitu untuk belajar bahasa Inggrisnya. Dan aku sayang banget sih lihat tempat ini, Karambola ini di TikTok sayang oh, ya cuma sendirian <laughs> jadi ini daily vlognya teman-teman yang ini sih tinggal di kampung Inggris Jadi mereka punya banyak elemen-elemen uh, yang bagus untuk dieksplorasi nah salah satunya adalah ini berapa tiket masuknya ribu. oh 2000 ribu tiket masuknya dua Can visit there? Oh, I see. Sebetulnya yang bikin kangen dari Pare itu apa kalau menurut kamu? Suasananya. Suasananya ya. Orang-orangnya. Iya. Yeah. Ya betul, kalau untuk belajar itu lebih asik di sini ya karena langsung praktis in daily life terus itu yang nggak ditemuin di tempat manapun sampai-sampai Kampung Inggris tuh juga jadi inspirasi buat daerah lain So, datanglah ke Kampung Inggris ya nanti ketemu saya, Miss Dinda Adinda Thank you! Nah, Oke okay, happy yours. perjalanan kita berakhir sampai di sini dulu saatnya kita makan di dapur Jawa Nah, di Dapur Jawa ini ada banyak menu ya Ada sate kambing, sate ayam, gulai, kepiting, uh, tom yang dengan harga yang relatif murah Jadi teman-teman kalau kamu inggris terus bingung mau cari yang apa better sih kalian datang ke sini di Makanan Dapur Jawa Alamatnya di Jalan Brawijaya nomor 70